Beginilah cara Con so Jin menyelamatkan Logan Lee. Pada episode 6 drama Penthouse Season 3 telah terungkap jika orang misterius yang menelpon Hayun Chu dan menyelamatkan Logan Lee adalah Con so Jin. Namun bagaimana caranya Con so Jin menyelamatkan Logan Lee sementara dia ada di penjara? Ternyata Baek junkie telah bekerja sama dengan Con so Jin sebelum bertemu dengan Logan Lee. Dan ternyata semua hal tersebut telah diatur oleh Sekretaris Do. Pada saat Baek junkie dan Logan Lee mendarat di bandara, sementara Logan pergi ke suatu tempat, Baek junkie secara diam-diam bertemu dengan Sekretaris Do. Di sana Sekretaris Do memberikan sebuah koper yang berisi serpihan tulang yang akan digunakan Baek junkie untuk memanipulasi kematian Logan Lee. Karena pada saat itu Sekretaris Do telah memprediksi jika Logan Lee akan dibunuh oleh Jo dan T pada hari itu. Setelah itu Baek junkie pergi ke toilet untuk menaruh tulang tersebut ke dalam tas miliknya. Saat sampai di Giacomo, Baek junkie izin pergi sebentar untuk merokok sementara Logan Lee menemui SIM Suryon. Namun ternyata Beckek junkie pergi untuk memastikan ambulan yang akan membawa Logan Lee pergi. Ketika pergi Baek junkie menaruh tas yang berisi tulang itu di dalam mobil Logan Lee, agar nantinya saat bom meledak tulang yang telah dipersiapkan sebelumnya dianggap sebagai tulang milik Logan Lee. Tak selang beberapa lama, bom pun meledak dan membakar mobil milik Logan Lee. Namun dengan segera Logan Lee berhasil dimasukkan ke dalam ambulan dan dibawa pergi oleh sekretaris Do. Baru setelah itu Baek jun melihat kejadian tersebut lalu melaporkan semuanya pada Chun Soo jin Begitulah caranya Chun Soo jin menyelamatkan Logan Lee. Dan orang yang dirawat oleh Ha Yoon chul sudah pasti Logan Lee atas perintah Chun Soo jin yang masih menyembunyikan identitasnya dari Ha Yoon chul namun masih ada sedikit kejanggalan menurut Mimin, karena dari mana Sekretaris Do bisa mengetahui jika Joe dan T ingin membunuh Logan Lee pada saat itu? Apakah benar Sekretaris Joe berkaitan dengan semua ini? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis komentar dan pendapat kalian tentang fakta yang terungkap ini.